Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Ibin akan memberikan informasi menarik terbaru terupdate seputar idola kesayangan kita Keunggahan pertama persahabat ya sebelumnya kita melihat tentunya kebahagiaan yang kita rasakan Dari Dede LSD kejora yang mengunggah sebuah postingan terbarunya di Igas pribadinya prasabat ya, memakai tentunya gaun warna kuning yang sangat cerah, terlihat sangat cantik dan sangat luar biasa prasabat ya. Banyak sekali pujian yang diberikan dari para fans untuk penampilan Dedek Lesti ke Mudah-mudahan Dedek Lesti selalu diberikan kesehatan. Amin, ya robbal alamin. Berikutnya prasabat kita lihat juga sebuah unggahan terbaru dari IGESnya Rizky Billar. Yang mana tentunya Abang Bila sedang melakukan VCR ya. Mudah-mudahan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Untuk idola kita yang semakin terlihat sangat ganteng sahabat, ya. 6 hari lagi menuju halal Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan disehatkan Tentunya kita gak sabar untuk menuju kejutan Di hari pernikahan idola kesayangan kita ini Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan disukseskan dan kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dari Lesti dan Rizky Dilar Berikutnya para Sahabat kita lihat juga yang mana tentunya baru saja diunggah di channel YouTube-nya Abang Bilar, para Sahabat yang vitamin bahagia ketika tentunya momen kebersamaan di puncak Bogor Pak Sahabatnya tentunya melihat awalnya saja kita sudah merasa bangga dan bahagia Terlihat dari Lesti dan Abang Bilar semakin tentunya mesra para ya. Mudah-mudahan kemesraan ini membuat kita semakin bahagia. Amin, ya rabbal alamin. Dalam postingan sebut juga banyak sekali komentar hingga respon dari para fans. Salah satunya ada komentar dari akun Sabrina Adia 09 mengatakan, Buah hati jadi gak sabar nunggu buah hati mereka. Eh, tapi gua ngebayangin gimana mereka pas malam pertama. Wow, <laughs> pertama-tama apa dulu ya yang dilakuin aduh sudah tentunya traveling aja nih pikiran emak emak Ya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan ada kejutan yang selalu diberikan kepada kita semua dan selanjutnya persahabat ada unggah spesial dari IGS nya kak Laudia Cynthia Belani yang mana mengunggah sebuah postingan foto ibunda tercinta dan Dede Leslie Kejoirai yang tentunya bertemu persahabatnya Dedek LSD adalah sosok yang selalu diinspirasikan oleh Bunda Kak Bella Yang mana ngefans banget sama Dedek persahabat ya Makin bangga dan makin bahagia kita persahabat ya Tentunya terus selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Bella Disini mengatakan Alhamdulillah mama bisa ketemu fansnya Hatur Nuhun Pisan Bagger at Lesti Kejorah Tepat sahabat ya Ibunda dari Kak Laudia Bella Ternyata ngefans banget sama Dede Lesti Wow luar biasa Pak ya Ini membuktikan bahwa Dede Lesti Tentunya artis yang selalu disayangi Tentunya Pak ya Mudah-mudahan selalu memberikan panutan yang baik untuk banyak orang Amin dan selanjutnya, bersahabat ada momen spesial dari vlognya Rizky Bilar. Kita lihat, ini momen sangat romantis dari mereka berdua di ujung vlog. Persahabat ya, tentunya Dedek Lesti langsung suapin Abang Bilar. Begitu manjanya Abang Bilar, ya aduh tentu kita makin gak sabar. Mereka cepat halal. Pastinya setiap hari selalu memberikan vitamin bahagianya untuk kita semua para fans. Posting tersebut tadi unggah dan dipostkan kembali oleh akun Leslie Bilar Galeri Underscore. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Udah lama nih gak lihat adegan suap mengap gini mas kasih ya mengbaper tuh, resebati ya udah lama banget memang kita gak lihat mereka suap suapan akhirnya diposting juga di channel YouTube-nya Bang Bilar. momen romantis dari mereka berdua. Mudah-mudahan mereka diberikan kelancaran terus dan kita tentunya tetap support, tetap dukung, dan mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizki Bilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, persahabat tetap patungkan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian, persahabat, mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.